Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, baik, Ibu Jumiati. Nah, Terbetulan, kebetulan hari ini kita mau mengadakan supervisi ya, supervisi yeah. akademik. Jadi disini saya selaku observer saya akan mengobservasi nanti uh, kegiatan coaching yang akan Ibu Baik, mungkin uh, sebelumnya apakah Ibu sudah siap, mungkin untuk untuk rubrik penilaiannya atau gimana? Nah, ini uh, mungkin, Pak. Mercy kita perlu berbincang dulu ya. Nah, untuk terbukti penilaian ini, kayaknya saya masih bingung di bagian apa menentukan apa sih yang saya kembangkan nanti. Kemudian, indikatornya uh, seperti apa ya? Itu, itu kayaknya perlu kita teman Oke, oke, mungkin uh, ibu, mungkin punya uh, rencana atau mungkin gambaran, jadi jadi kompetensi coaching apa yang mungkin ibu. Yakini ibu bawa kembangkan dulu tuh, untuk sesi ini. Kalau kita pelajari, kompetensi coaching itu kan ada tiga, nih Pak ya. Benar. Oh, kita harus uh, present, hadirkan, hmm. kemudian kita juga harus apa, mendengarkan dengan aktif, Benar. kemudian harus membaca, apa, menggunakan, menguapkan pertanyaan yang uh, berbobot okay. seperti itu, Pak. Ya, nah, terus. Dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira yang mana yang bakal ibu lebih spesifik nantinya hmm. bakal ibu kembangkan? Kayaknya saya lebih ke mendengar aktif seperti ini. Mendengar aktif, oke. Okay. Dan kemudian kira-kira indikator apa, Bu? yang uh, Indikator apa yang kira-kira yang bakal terkait dengan tujuan pengembangan yang ibu Mungkin kalau mendengar aktif itu kan Pak kita bisa ini apa dibagi-bagi lagi gitu ya. Kita bisa apa menjadikan coach itu sebagai mitra bicara. Kemudian kita juga tidak melabel uh, terhadap apa coach tadi ya, yang apa disampaikan coach. Kemudian kita juga uh, tidak memberikan apa uh, jawaban sebagai solusi dari pengalaman kita pribadi kemudian uh, tidak mempunyai anggapan tertentu gitu terhadap kunci uh, itu nah mungkin uh, saya masih bingung dari keempat itu yang lebih spesifik seperti spesifik -spesifik itu. oke uh, berdasarkan tadi bu ya berdasarkan uh, tiga kompetensi terus ibu memilih satu yang mau ibu spesifikkan. Uh, kira-kira indikator ketercapaian apa nih yang ibu inginkan yang ingin dikembangkan dalam sesi coaching kayaknya saya lebih spesifik ke mendengar aktif nih pak ya mendengar aktif yeah. ya Mungkin kalau mendengar aktif tadi untuk indikatornya tuh ya yeah. saya bisa ini apa? Ya, pembicaraan tuh lebih mengalir. oh itu yang mungkin yang indikator yang pertama. dan yang kedua eh, saya tuh tidak merasa lebih baik daripada kopi. Dua indikator itu, Pak, sepertinya mungkin nanti eh, bisa minta tolong Bapak observasi gitu. Siap, itu. Siap, yeah. siap. Oke, saya rasa itu juga sudah bagus, Bu. Sudah sangat bagus. Uh, semua indikator juga ya. sudah terpenuhi, sudah cukup terpenuhi untuk uh, spesifik kompetensi yang ingin ya. di angka tadi ya, mendengar aktif. Jadi mungkin bisa langsung di uh, eksekusi Bu ya, oh, bisa ya, langsung ya. dilakukan ya, coachingnya. Dan ya, ini ya, saya sudah siap, sangat Pak. bagus. Terima kasih ya Pak Mercy. Ya sama-sama Ibu, mungkin itu saja Bu ya untuk ya. hari ini, uh, mungkin dilanjutkan nanti pada saat uh, coachingnya nanti. Iya, iya siap siap Assalamualaikum salam. Gimana bu kabarnya? Alhamdulillah sehat baik. Ini sembuh. Ya. Coba berobat dulu nih bu ya. Oke. Okay. Masih belum sampai lagi. Ya. Gimana bu proses prosesan pembelajaran di kelas akhir-akhir ini? Ya, saya tuh bu hmm. uh, punya masalah sih bu. Ya. Galau. Wah. <laughs> ya tentang pembelajaran tentang diri saya sendiri oh. nih bu galau nya. Karena menurut saya, pembelajaran hmm. saya itu mau nonton begitu-begitu aja. Hmm, itu ya, Bu, uh, uh, ya. Artinya hmm. tuh, saya terpaut sama buku satu aja gitu loh Bu. Hmm. Sedangkan saya sendiri sudah melihat rekan-rekan yang lain tuh pembelajarannya kok sudah pembelajaran hmm. IT begini-begini, kok sudah keren, sedangkan saya tuh begini-begini aja. Jadi kan saya sendiri juga jenuh dengan, hmm. dengan pembelajarannya hmm. saya gitu loh. Apalagi kan anak-anak, anak-anak hmm. sendiri, Bu. Kalau sendiri anak-anak SD, kelas bawah, kalau jenuh, garuk-garuk, kalau kita nggak iya, ajak, iya, iya, yang bagaimana, bener. jadi tubuh kejenuhannya saya itu. Oh. Jadi, jadi uh, penuh tujuan kita nanti dalam lupa Ya, tujuannya saya tuh bu, saya tuh pingin membawa anak-anak itu uh, bahagia, selamat dan bahagia, bagaimana sekarang kan Bu dituntut untuk keterampilan itu ya Bu ya hmm. Tapi permasalahannya nih dari diri sayanya ini Bu Endaranya dari sayanya ini Jadi uh, saya ini ingin maju, bagaimana saya memajukan anak-anak Jadi saya harus um, memajukan diri saya dulu, mengembangkan diri saya dulu Bu, ya. Insya Allah saya kembangkan sama anak-anak Berkaitan tentang, Jadi ya Bu ya membuat pembelajaran yang menyenangkan menarik. untuk anak-anak ini tuh bisa kita cerita dulu nih sampai yeah. ini aku sih yang dilakukan di kelas gitu kalau untuk pembelajaran yang menyenangkan. Oke. Okay. Biasa Bu ya masuk uh, pagi ya Bu ya biasa oh. namanya anak-anak masuk baris, berdoa, bernyanyi, salam-salam hmm. PPK atau profil Pancasila, bernyanyi Indonesia Raya. Yeah. Terus uh, tepuk semangat, yeah. menanyakan kabar anak-anak. Anak-anak hmm. kelas bawah itu kan mau paling senang hmm. kalau ditanyain sudah mandi kok ganteng paling senang bu. Uh, uh, sudah sarapan atau tadi sudah gosok gigi atau belum? Paling senang itu anak-anak. Jadi yang yang pasti ditanyakan tuh yang hal seperti itu. Setelah hmm. itu ya seperti pada umumnya kita belajar. Nah di sini hmm. pembelajarannya mulai bu membuka buku ya buku ya itu aja lagi bu. Yeah, itu yeah. aja lagi. Jadi setelah buka, kita kita uh, saya berikan saya kasih dulu uh, penjelasan terus saya berikan. Uh, Tugas misalnya satu, dua, terus saya berikan anak-anak mengerti apa tidak Namanya anak-anak Bu ya, ditanya, sudah ngerti, sudah mm -hmm. Sekarang dikasih pertanyaan, gak bisa gitu ya Bu ya, biasa mm -hmm. ya saya, Bu ya anak-anak Jadi ya seperti itu Bu, nanti kalau sudah saya kasih tugas Atau tugas individu, atau hmm. tugas kelompok Itu bisa dikumpulkan, seandainya tugas kelompok itu Bu Bisa ditanggung jawabkan sama temannya yang yang dipercaya nih bu ya di kelompoknya siapa yang berani meng, apa nih menyimpulkan kalau anak pas 2 kan bu kurang mengerti presentasi bu jadi siapa nih yang berani me menyimpulkan jawaban teman-teman yang kerja kelompok tadi biasa ya, karena saya bu saya bu Oke, hmm. eh, dipercayakan sama temannya siapa nah saya itu uh, saya kasih penilaian terus kira-kira uh, jenuh nih bu ya saya ajak nyanyi anak-anak saya ajak tepuk-tepuk lagi biar dia enggak bosan ibu namanya pembelajarnya itu itu aja kan bu. Nah setelah saya ajak nyanyi saya tanya lagi bu ini nanti kalau ibu kasih tugas ibu kasih PR dikerjakan di rumah sekarang ya bisa bersiap-siap Bu untuk itu itu sih bu setiap harinya begitu. Itu kan kegemaran ada di saya. Nah terkait tadi ini bu ya buku yang digunakan itu itu aja. ya ada enggak maksudnya pendukung mungkin? Dari yang lain yang bisa mendukung ibu supaya Pembelajarannya itu tidak hanya menggunakan buku yang itu aja Kira-kira ada nggak? Dukung-dukung dari lain Aja bu Dua hari yang lalu kan bu saya bertemu uh. dengan teman nih hmm. Katanya saya saya nih, apa nih namanya waktu itu kan saya sempat tulis nih status nih Aduh pembelajarannya begini ternyata dibaca tuh sama teman uh -uh. Terus Basri, dulu ada pelatihan komputer, ada uh. workshop komputer secara online waktu saya kan dengan bersemangat saya mau maju bu ya saya tanya di mana di kantor dinas begini begini ya saya kepingin nanti ikut mengikuti pelatihan itu bu seperti workshop pelatihan online karena gurunya bisa kan bisa sampaikan ke anaknya tapi kalau gurunya nggak bisa bu gimana mau anaknya bisa kan seperti itu bu itu dia jadi di sini lebih Peningkatan kompetensi dari ibunya seperti iya, itu, ya Bu. Iya, iya, iya, iya, iya. Nah, tadi uh, terkait bermain nih, Bu. Saya iya. masih tertarik sekali untuk bermain. Itu uh, biasanya uh, kalau bermain itu sesuai dengan tema hari ini, enggak? Atau setiap hari itu bermain itu ber ganti ganti lagi gitu. Adanya tema untuk bermainnya, itu? Namanya di SD, Bu, ya. Tematik, ya. Mm. Tematik itu berarti kan ber, uh, berhubungan, ya, Pak? Ya, jadi... Kita nggak bisa sesuai sama temanya, tapi di tema kemarin kita ada. Misalnya, Oke okay. hari ini kita bicara tubuh, padahal kan ini matematika nih. Uh. Kalau kalau dipecahkan secara per bidang studi, ini matematika. Tapi kalau namanya tema, semua masuk. Oke, okay, iya. contoh, misalnya, Bu, ya. Kita bahasa anggota tubuh. Itu kalau biasa di sekolah tinggi, kan IPA ya, Bu, ya? IPA. Dengan matematika, kan kita bisa menyanyi, Dua mata saya, hidung saya di satu, ubah, kan jadi, diubah seperti jam, itu. Jam, jadi kan, ya. oh kita nih dikasih cipta. Sama Tuhan, maka kita dua, hidung saya satu. Nah itu kan ya. otomatis sudah berkaitan, jadi sambil mengajarkan yang menyenangkan, gitu ya Bu, Yan. Baik, oh. ya, berarti uh, mengaitkan antara bermain tadi dengan tema yang ya. dikajari ya, Bu, ya? Iya, iya, sekali. Terkait dengan ini, Bu, uh, penyakit kompetensi tadi, Yan, hmm. uh, pendukung-pendukung ah, mungkin dari rekan sejawat kira-kira uh, mungkin yang bisa uh, membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi itu hal yang mendukung sebenarnya Bu kalau pembelajaran tuh sangat-sangat sangat pendukung itu kan sangat ya Bu ya uh -huh. contohnya tuh kalau sekolah, rekan sejawat, terus uh, wali murid uh -huh. atau siswa itu sendiri ya Bu itu sangat mendukung nah kebetulan waktu saya itu mau Uh, apa nih bu? Uh, menyenangkan pembelajaran yang menyenangkan mengajak anak-anak bernyanyi lewatlah teman saya bu nah, uh. terus gimana ya uh, ada apa Bu Sri bu bisa nggak bu ya saya minta kamera nih bu supaya anak-anak nih semangat nyanyinya bu Nah, anak-anak itu kan bu kalau yang namanya uh. dengar kamera masuk YouTube kan semangat uh. bu Nah, Oke okay. jadi ada salah satu teman tentunya uh, aja Mbak Kiki bisa uh. bisa memvideokan eh bagaimana saya bernyanyi menyampaikan apa yang saya sampaikan tema ini lewat menyanyi uh, kepada anak didik saya jadi nanti setelah itu Bu uh, videonya itu bisa saya share di grup kelas oh, mm -hmm. orang tuanya, wah oh, anak saya belajarnya ini tadi sih mm -hmm. itu sih Bu yang nah ini lagi nih Bu kembali ke pengembangan diri tadi eh. tadi uh, sudah ada ketertarikan untuk mengikuti pelangihan, pelangihan ya, ya, ya. setelah nah, itu kira-kira uh, uh, pelangihan seperti apa Bu? sangat tertarik dengan gitu. ya pelatihan pengembangan diri yang saya tertarik itu ya seperti platform komputer itu bu iya. sekarang kan banyak pembelajar yang lewat slide-slide gitu, oh, ya, kan anak-anak SD kalau kita kasih gambar tuh sebenarnya senang bu mm -hmm. nah, kan baca gambar nih bu ya dia yeah. senang jadi mungkin saya nanti akan mengikuti pelatihan online yang seperti itu cukup workshop di dinas mungkin okay. jadi bisa yeah. saya kembangkan sama anak-anak saya di, baik sekali dari percakapan kita tadi saya sudah mencari poin pentingnya ya, nih, ya bahwa ya. untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan itu ya. bu sri uh, yang pertama mengembangkan dari diri pribadi itu dulu ya ya, ya, ya betul sekali itu ya. yang kedua itu melakukan bermain, bermain di kelas gitu. sesuai dengan mengaitkan dengan tema Emang. gitu ya kemudian ya. juga ibu biasa meminta um, bantuan orang jawa terang, jawa untuk ya. mendukung kegiatan pembelajaran uh. ibu gitu, di dan, hmm. uh, mungkin dari ketiga uh, poin utama itu yang dalam aku dekat nih, kira-kira hmm. uh, yang paling mudah dia yang mana? ya Insya Allah rencananya setelah semester nanti saya akan mengikuti pelatihan agilanta hmm. di bu, Wah, Insya Allah, insya Allah, insya Allah bu. jadi cepat kan bu? Oh. Oh, cepat saya dapat, cepat juga saya sampaikan biar nggak jenuh juga kan bu okay, di semester okay. yang akan datang. berencana hmm. yang sangat bagus sekali ya insya Allah, bu mungkin sudah berlebar ya, ya dari pembicara tadi mungkin ibu Islam menyimpulkan mungkin apa yang sudah dirasakan alhamdulillah ya bu ya yang tadinya tuh saya galau Gimana nih saya nih kok belajarnya tuh gini gini jadi kelas kok enggak hmm. ada kemajuan aja kenapa apa salahnya sama diri saya nih dan bu merasakan merasa bersalah nih yeah. ya terus saya ya dengan bertemu Ibu Jumyati, alhamdulillah mau mendengarkan keluh kesah saya, mau mendengarkan apa yang namanya curhatan saya, Ibu Jumyati sendiri memberikan apa nih solusi, memberikan uh, apa berkali bagaimana mungkin itu yang membuat saya bahagia pada hari ini bisa bertemu dengan beliau ya. mungkin hmm. ya. terus semangat ya bu saya. Insya Allah semangat Bu sama-sama Bu saya tunggu ceritanya berikut Oh iya Insya Allah nanti kalau sudah saya ikut pelatihan e -e. otomatis kan ada cerita nih Bu oh, cerita iya. baru ada mengikuti pelatihan e -e. bisa nggak gitu kan Bu Oke. E -e. Oke nanti kalau saya sudah mengikuti pelatihan Nanti saya bisa ceritakan ke Bu Jumyati, asalkan Bu Jumyati nggak bosan-bosan mendengar oh, cerita saya. Siap, siap. siap. <tuh academic> <tuh>. Oke, okay, Bu Sri <tuh>. okay, oh, ya. Terima kasih, Bu Jumyati. Mau mendengarkan ke curhatan uh. saya. <tuh>. Saya permisi dulu ya, Bu Jimya. Oh iya. Assalamualaikum. Oh, Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ibu. Baik, tadi uh, setelah apa yang saya saksikan, ya, saya juga mengobservasi perkataan atau coaching yang Ibu lakukan uh, bersama rekan Ibu. Ya. Jadi, kira-kira uh, tadi apa yang sudah Ibu lakukan? Kira-kira saat melakukan coaching? Iya, tadi kan Alhamdulillah, eh, tadi saya sudah mengobservasi percakapan coaching nampak, ya, dengan rekan saya. Dari pengembangan yang saya inginkan, tadinya kan saya ingin mengembangkan uh, mendengarkan yang aktif Dengan dua indikator itu ya, pembicaraannya mengalir, kemudian uh, coach itu tidak merasa lebih hebat Coach tidak merasa lebih hebat dari coach Dan saya uh, mencoba gitu ya, mencoba membangun uh, percakapan coaching berdasarkan indikator tersebut Alhamdulillah uh, Pembicaraannya akhirnya uh, bu uh, coach saya bisa menemukan solusinya. Mungkin uh, seperti itu sepertinya pak. Benar -benar. Baik uh, berikut ini saya mau sampaikan dulu bu ya hasil yeah. observasi saya tadi. Jadi berdasarkan tiga kompetensi yang ibu angkat dan ibu fokus kepada kompetensi yang kedua yaitu mendengar aktif. Yeah. Ya. Dimana uh, indikator spesifiknya dari pembicaraan yang mengalir seperti air. Dari yang saya amati, itu bisa dikatakan sudah sepenuhnya dari awal sampai akhir Saya saksikan tadi juga, ya, saya nilai, ya. sudah mengalir seperti air ibu ya Kemudian, di sini ibu juga uh, sudah berada di posisi ibu tidak merasa lebih baik dari goji Ibu juga uh, sebatas memberikan pertanyaan pemantik, gitu ya Oke, okay. kemudian untuk nantinya bu ya, tadi kan oh, apa ya oh, ibu sudah oh, melakukan coaching, ya. kemudian ya sesuai ini juga, juga sudah tercapai bu ya tujuannya juga sudah tercapai kemudian kira-kira apa lagi nih potensi yang ingin ibu atau ibu harapkan bakal ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil coaching hari ini kayaknya eh, yang akan saya kembangan berikutnya itu pak fokus kepada presence kayak kehadiran yes, saya iya. tadi sempat kayak apa mungkin kayak agak-agak nggak konsen gitu yes. ya kurang fokus yes. Jadi kayaknya mungkin lebih untuk berikutnya, kalau berlatih cooking saya lebih uh, berusaha mengembangkan yang di Pryson tadi, kajiran penuh, ya. Penuh, ya. nanti bisa dipindahkan lanjut gitu, ya Pak, bisa diamati lagi. Amin, siap Bu. Jadi uh, untuk penilaian hari ini sudah cukup dan uh, bisa dibilang saya sendiri akan mengatakan bahwa penilaian cukup sangat memuaskan. Bisa dibilang sangat kasih memuaskan sama-sama ibu dan ya mungkin dokter pasti hari ini cukup sekian ibu ya. Iya. Nah, mungkin kita bisa dilanjutkan di kemudian waktu dan maaf kurang lebihnya ya iya, saya pamit calma. dulu kalau ah, iya, iya, gitu Bu iya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam.